Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Benosika, Oke guys, jadi di video kali ini, di sini saya akan membaikkan proses-proses yang terbaru lagi Oke okay, kita langsung disimewa satu per satu preset nya Oke, okay, lanjut ke presiden kedua. Oke, okay, lanjut ke presiden ketiga. Oke okay, lanjut ke versi yang keempat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 kita ke barisnya yang ke tujuh ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, lanjut ke episode yang ke-9. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-10 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-11 Oke okay, lanjut ke versi yang kedua belak. Oke okay, lanjut ke versi yang ketiga 13 lanjut ke dua okay, ke dua belas, dua belas, ke belas, ke belas, ke Oke, lanjut ke episode yang ke-16. Oke okay, lanjut ke episode yang ke tujuh belas. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 Oke lanjut ke presiden yang ke ke-19 rilan lanjut ke presiden ke 20 Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita ketemu lagi di video selanjutnya